Halo teman-teman Tayangan -teman. sinetron di Indonesia memang populer banget Selain dibuat begitu dramatis Ceritanya yang dekat dengan kehidupan masyarakat Membuat sinetron banyak disukai dan tak pernah dilewati Tapi apa kamu sadar? Ternyata banyak loh momen-momen kocak akibat kesalahan di tayangan sinetron Nah berikut ini adalah Deretat kesalahan pada sinetron Indonesia Lihat ini gambar Sekilas tidak ada yang salah ya Tapi kalau diperhatikan Ternyata ada yang salah deh Masa kepala jatuh ke kanan Tapi darah netes ke kiri Waduh cuma di sinetron Indonesia nih Yang bisa seperti ini Hanya di sinetron Indonesia yang suara batinnya bisa keluar lama banget ngomongnya. Lihat judulnya deh, "Anakku, Anak Suamiku, Tapi Bukan Anakku." Siapa yang bikin judulnya ya? Ada masalah hidup apa sama dia? Kan tinggal bilang aja, "Anak Tiriku, Selesai". Tapi ya udah deh. di sinetron Indonesia semua ibu tirinya jahat dan semena-mena terhadap anak tirinya dan anak tirinya begitu menderita di tangan ibu tirinya selalu begitu ya lihat nih diagram waktu di sekolah kayaknya murid-murid di sinetron nggak pernah belajar ya karena waktu di kelas sedikit banget kebanyakan di kantin dan di luar sekolah cuma di sinetron Indonesia luka karena apapun adanya dijidat mau jatuh dari motor, dari jurang, ketabrak angkot, senggolan sama tukang mie ayam lukanya selalu dijidat udah begitu capek-capek belajar dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 Ilmunya hilang semua gara-gara kejedot Dan pulihnya harus kejedot lagi ya Dan kalau ketabrak Padahal masih jauh Bukannya lari Eh dia mali teriak Gambar berikut ini adalah perbedaan Drama Korea dan sinetron Indonesia Kalau di Korea saat diputusin Reaksi ceweknya biasanya bilang Oke okay. Terus dari kejauhan tangis deh tapi kalau di sinetron Indonesia, reaksinya, apa? Putus? Pasti karena cewek kampungan itu kan? Cukup! Nah, begitu kira-kira dialognya guys. Nah, jadi itu guys kesalahan-kesalahan di sinetron yang sering terjadi dan akhirnya jadi cerita lucu. Kalau kamu suka yang mana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima